ini kata cerita di Indonesia ingatkan itu ada wali kata Sunan Ampel ya ada wali kata Sunan Kalijogo setelah nyanyi sampai akhirnya itu tidak ada wayang tidak ada wayang kan Masyur itu Kalijogo sampai begini dakwah di daerah Pajang, di daerah Merikil mulai Pajang, daerah Merikil di seragat, di daerah Merikil sampai wayang ada wayang wayang-wayang wong Sunan Kiri tidak terima, itu patung. Kok wong nake pato, busuk, ganti <tangan> kongeke inyong, senang kali joko rapati tau ngaji, umantan reman, diwalnya, ngaji fast, loh nih, ngaji, rapati tau ngaji, walau hasil akhirnya di di tengah-tengah ini besok nanti, luwe alim, nungguin seni, iya, seni ini, wayang yang ini di PO, itu jadi wayang kulit, perkara nih, nah wayang tenggol itu pato, tapi nah, terapi kulit itu, saya akan etika inyong wong banyak, gak paribularan dia alim di kiai mebel lemari soko Jepang manuk mati bos kene yo ora kan Lah kok mati. Curangnya, eh, kayak yang gula itu es banyak, banyak itu udah kita mati, mati ya. lah wayang wong juga fisik. Jadi mulai diisi, woy, soft. aku loh, tapi pintar ngakal di soft. Oke, Sakit, mereka mereka etsa, jadi Wong orang bisa ngaji, makanya kalau misalkan itu, mereka ya pinter ngaji, ya hukum itu ya macam-macam, sementing barang maksiat, tetap maksiat, tidak ya umil kian. Cuma ada no, yang no, no, proses, ada no, umatnya, no, kan dengan berbagai metode, itu juga kecantam. Man. Masyur itu ada sohabat yang masih punya adatnya Allah, pamit Nabi Rasulullah sama Islam, tapi ini juga, melarang pulonya nyolong, cari nabi sebenarnya kesolosing serap ke barang nabi wong ibu mira ada sobat yang perlu ya tak jarusulawak kenapa engkau enggak tegas mau nyarang dia nyolong melarang dia nyolong cari nabi dawe sayan hebat nih enggak sering sholat suwe-suwe gak kan nyolong dia ya kata orang itu bertahap semua kebaikan itu tapi Nabi tidak pernah mengatakan allah untuk halal mau tidak melarang saat itu beda yang mengatakan halal sama mau tidak melarang itu saat itu jadi beda wong Islam, pamit Nabi, buat saya akan Nabi ya menter ya Islam ketika Nabi diprotes, kenapa kau tidak menyuruh dia zakat? nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sen jadi yang haram tetap haram ilah yamil kiamat cuma orang mendesak, kecangkemban, murah muli sah, faham ya? lagi kalian sekarang tuh terlalu ekstrem, semua reaksi itu terlalu ekstrem. Makanya mas itu rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang agogi sholat, dia mau ngomongan. Deman berkaca deh. Ya? Jadi pas sholat nafirin kenalan sama yang tiang putih. <laughs> oh kalau tiang riki bisa nggak? Oh mau ngomongan. Oh pak besok apa? bar tak bersholat. Uyi sholat temuan omong rasa. Tapi Nabi itu pinter, setelah sahabat-sahabat itu ada, nah, ini ya Rasulullah sholat ngomong-ngomongan. Si Arabi di tiga ke Nabi, Nabi lagi digadeng lucu, santai. Ya Arabi inahe di sholat mungajah, di sholat itu banyak ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya di pengirahan lain. Ya ngomongin apapun pengirahan lain, ke sholat itu mungajah, maaf, ya ngomong-ngomongan tadi di pengirahan. Ngomongan dengan orang-orang sah. Hafizah, kalau pun ada menyuruh untuk solat, ngomong itu kemerahan, orang pantas, orang layak, dihormati. Bani, saya, yungaropi tadi, kalau boma wajah, tunggu Aliman, asal nabi Rasulullah. Salah, bawa bawa di bani wala, nah, rodi wala, nah, demi Allah. Beliau tak menyentak saya, tak memaki-maki saya. Beliau hanya menghentikan indah di solat Munajatunaya Subuh, dia kala pun ada. Jadi ya enak, enak, enak. Ya, ngomong apa wow, ini kan? Iya cuma jenis ngomong-ngomongan tapi ngomong-ngomongan. ngomong nabi ya. Umat nabi ini evolusi. umatnya mereka kurang-kurangnya. <laughs> Karena di disiplin, jadi kita ini itu terus belajar, gitu. noko terus nongkrong. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di mata oleh kajian itu pernah disuruh jadi narasumber. Sedikit itu saya bilang begini: "Kamu masih muda harus belajar sebagai yang luas, termasuk kemungkinan sholat jana." -jana itu boleh jana-jana di belakang. Gitu, Meskipun tuh aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang majmu sudah dibicarakan. Janazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat, tidak ada jika dari kesalahan wakulapan. Manja kita nanyo latihan normalnya janaza di depan. Tapi itu hanya adat. Gak bisa kamu katakan satu-sikah syarat sah. Final janazah ta karena jana -jana itu imam, kenapa harus kan? alasan nah, nah, ya, tapi lakon, rasa Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kita mahali zaman cari nanti di kita mahali kita mahali itu di atas kita fatul wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan tanya kan fatul qorid, fatul Mu'in, fatul wahab terus mahal. Salah termasuk pengajar kita mahali. Bantah aku ya isobu ukur ilmu mu, misalnya kayaknya takre, pakus neng mahal. Iya urusan sombong ngapa bantah ukur Dewi mau ngukur takre, fatul Mu'in, fatul wahab mahal. Kena bantah ukur maksudnya. Ukur perlu dilatih, <laughs> mau perlu dilatih, empat puluh orek, empat puluh mungkin, empat ketika seperti itu kita hanya mengatakan janazah ya sudah di depan memang seperti dulu ya seperti itu janazah di depan tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena imam janazah itu tidak iman. sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi dulu ketika saya kecil itu sering dicetari di bapak bapak saya haji kalau tiap waktu itu ada janazah yang dibawa depan untuk disolatkan di masjid haram Bang, dijelaskan ya? di sejarah seperti itu, sampai ada tragedi, yaitu ada senjata semapan laras panjang dibungkus Buntus, ala Novo. kemudian dibawa ke depan, ketika Mas Disolati, para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk ningba inovol, no, jamaah itu peristiwa tahun gintam itu 78, 78, pokoknya 80, itu terjadi. 80, dengar 80, cerita 80, 80, 80, 80, 80, tiap ya, waktu berada saat haji nanti umroh ya, tiap waktu ada sholat jenazah enggak enggak sama sholat saja ada kan sekarang tuh kan? ada enggak ada jenazahnya di mana enggak di depan apa di belakang di belakang tutup di kamar jenazah aku tuh selingus elingi makna wujud mandi nih makna wujud tapi di indonesia kira usahul lo Janda saya pegaya bisa kok <tuk> ngarep <tangan> kok butuh kambing. Oh Indonesia kan gak mendesak kok. Tadi maksudnya jadi butuh butuh lakukan itu terbentuk. Masih dalam konteks Indonesia harus apa? Tapi secara ilmu gue ngerti naja naja huraima, malah nerakudu kok ngarep. Faham gak? Bukti lagi sholat duhur Jogja sama Surabaya Timur mana? Timur Man. Ketika Pak H. Sim di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh enggak nyulati gue? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan, ya di depan. Ya sudah gitu aja, Terus gue saking gebroke, ini sangat sak, kalau lu gak begini gak sak, jadi langkah gue duduk Faham, disidihasai Faham, kemana dia mau kepala kok, dia jari musufa kegeru Nak temen, syirah itu temen, tak temen Utara, Utara, Utara Gak sih nih dimusufa gue itu loh, sih gitu loh Ada adik, musufa aja gak teriwo, sih gitu Ketemu Ricky, siram tenglar, gitu. Apa separuh-separuh? <tuk> <tuk> Anang aja. Kanang-anang gitu kan. gitu Masalah kanan. Lo. Nah, tenggerak dan Nah, ya? Orang masalah, karena orang imam, bagus. Tapi sempat nanti ge kuat ngono wae, Kyai unen-unen pokoke lak benak teng kene enak lah masuk banyak orang alim ta. Wong tenan. Koe bena tenjo ati jenazah si rae ku ning ngono. Ko hargane kebetulan kanggo ana. Setuju si rae ku ning kidul. Jenazah ana. Mbek mudeng teng kulo ratismu. Kene yo mule dhisik Kyai ngene kene ku terus kok aneh-aneh aneh ning kidul. Cek keluarga ne. Poh Mama ibu aja padahal si mohon tak jangan jangan mana begitu pun Mana ada ilmu salat, lor Semua terus tapi yang jadi ilmu itu tetap penting meskipun enggak harus kamu lakukan karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun enggak senang nah itu orang luar tidak senang. Jika kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fase karena anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah karena dia tidak iman. Soal ngatoni ngatoni tapi rasa kecangkeman itu syarat, syarat. Bukti sekarang di Mekah kbm jenazah tidak boleh kamar mahyat. padahal ada sholat jenazah. Karena kalau tidak mau di depan kiswah berenung rumote macem macem. Eh, Indonesia kan gak ruwet mau imamnya jadi lapon ya pasiku, mau imamnya jadi lapon, pasiku kejauh-kejauh gurih kan bisa hake jadi orang itu kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa karena ini jadi nebuah cuma kamu syarat ilmu tetap yakin kalau tidak, tidak syarat sah kamu harus yakin syarat ilmu tidak syarat sah ini gak imam